tentang puluhan aplikasi pinjol Yang terdeteksi dan ternyata ilegal ya Dan kalian harus tahu apa saja nama-nama aplikasinya Dan apabila nanti salah satunya dari aplikasi yang kita sebutkan nanti Ada yang sedang kalian pakai Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Pinjol yang hari ini tidak tunduk tidak taat dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Dan hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu hanya memanfaatkan kesusahan kita saja. Nah, langsung aja deh Bang. Apa aja sih nama-nama aplikasinya? Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, okay. dari CNBC Indonesia. Daftar pinjol ilegal terbaru tahun 2022. Jangan sampai terjerat. Jakarta, CNBC Indonesia. Satgas Waspada Investasi mengumumkan telah menghentikan 88 platform pinjaman online ilegal pada Oktober 2022 lalu. Selain itu, ada juga 77 usaha pegadaian swasta ilegal tanpa izin serta 9 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. Udahlah. Langsung saja ya nama-nama aplikasinya yang banyak penasaran itu dengan nama-nama aplikasi pinjolnya oke ini dia daftar pinjol ilegal berikut daftar pinjol ilegal per Oktober 2022 dan yang punya hutang di aplikasi pinjol ini fix hutang kalian langsung auto lunas apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik. Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data pribadi kalian. Nah di urutan yang pertama adalah aplikasi banyak rupiah. Nah siapa yang memakai aplikasi ini? Dan yang kedua adalah aplikasi super cash, Dan yang ketiga adalah aplikasi pinjam uang kapan saja. Di urutan yang keempat adalah aplikasi pinjam durian atau pinjaman pribadi. Dan di urutan yang kelima adalah aplikasi teman sejati. Di urutan yang keenam adalah aplikasi kredit easy. Dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi banyak duit. Dan di urutan yang kedelapan adalah aplikasi cash credit. Lanjut, untuk di urutan yang kesembilan adalah aplikasi dana isi. Dan yang ke-10 adalah aplikasi kredit hub. Dan di urutan yang ke-11 adalah aplikasi tunai cair. Di urutan ke-12 adalah aplikasi pinjaman teman. Lanjut, untuk di urutan yang ke-13 adalah aplikasi bos dompet. Di urutan ke-14 adalah aplikasi mekar. Tapi ini namanya dicatut. Kalau Mekar yang asli itu memang masih terdaftar dan berizin di OJK. Di urutan yang ke-15 juga adalah aplikasi Mekar ID. Ini juga pencatutan. Dan di urutan ke-16 adalah aplikasi pinjaman dana cicil online. Di urutan ke-17 adalah aplikasi manikilan. Dan di urutan ke-18 adalah aplikasi abadi dana. Di urutan ke-19 adalah aplikasi pinjam pay dan di urutan ke-20 adalah aplikasi modal lain lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi pinjam uang butuh uang dan di urutan ke-22 adalah aplikasi pinjam mudah dan di urutan ke-23 adalah aplikasi angsuran pinjaman jongan dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Dewa Penolong. Lucu banget namanya ya kan? Lanjut untuk di urutan ke-25 adalah aplikasi Dana Rupiah Simple Face Lawan Pencatutan. Kalau dana rupiah yang satu lagi mungkin masih terdaftar dan berizin di OJK. Di urutan ke-26 adalah aplikasi kredit digital. Dan di urutan ke-27 adalah aplikasi ringan tunai. Kemarin ini ringan pinjam-pinjam ringan. Di sini sudah sepertinya berganti nama menjadi ringan tunai. Di urutan ke-28 adalah aplikasi koko pinjaman tanpa jaminan. Lanjut, untuk di urutan ke-29. Urutan puluh 29 adalah aplikasi Sayang dompet Dan di urutan ke-30 adalah aplikasi 201 Pinjaman. Di urutan ke-31 adalah aplikasi Pinjaman Pintar. Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi Beruang Pinjaman Dana. Di urutan ke-33 adalah aplikasi Rupiah Maju. Dan di urutan ke 34 adalah aplikasi teman uang. Dan di urutan ke 35 adalah aplikasi tunai cepat. Di urutan ke 36 adalah aplikasi dana jaya. Dan di urutan ke 37 adalah aplikasi pinjam uang kilat. Di urutan ke 38 juga sama. Dan di urutan ke 39 adalah aplikasi pinjaman kelinci. Pinjaman kelinci ini kemarin juga udah kita sebutin, dan ternyata masuk kembali. Artinya, aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini masih terus saja beroperasi, paling cuman ganti nama-nama aplikasi doang. Lanjut untuk di urutan ke-40 adalah aplikasi Lucky Uang. Lucky Uang, Lucky Uang. Nah, ini juga kemarin sudah bolak-balik dirilis, namun ternyata masuk kembali. Artinya, mereka masih tetap saja beroperasi. Dan di urutan ke-41 adalah aplikasi uang tunai. Dan di urutan ke-42 adalah aplikasi uang pinjaman tunai dana ONL. Dan di urutan ke-43 adalah aplikasi fulus mas. Fulus mas, ya kan? Dan di urutan ke-44 adalah aplikasi tunai dana. Di urutan ke-45 adalah aplikasi petir tunai. Kemarin uang petir ini sekarang petir tunai yang ada petir-petirnya di musim hujan seperti ini memang agak sedikit berbahaya. Lanjut untuk di urutan ke 46 adalah aplikasi pinjaman murah dan di urutan ke 47 adalah aplikasi rupiah amanah. Di urutan ke 48 adalah aplikasi neocash dan di urutan ke 49 adalah aplikasi mudah cair. Di urutan kelima puluh adalah aplikasi mudah pinjam-pinjam dana cepat Lanjut untuk di urutan kelima puluh dua masih lumayan banyak Syukur-syukur mungkin salah satunya ada yang sedang kalian pakai ya guys Jadi kalian wajib simak dan tanpa skip Lanjut untuk di urutan kelima puluh dua adalah aplikasi uang cepat Pinjaman duit cair Dan di urutan kelima puluh tiga adalah aplikasi pinjaman online helikopter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 di urutan ke-60 adalah aplikasi dana pratama dan di urutan ke-61 adalah aplikasi dana Q pinjaman online guide dan di urutan ke-62 adalah aplikasi uang dana dan di urutan ke-63 adalah aplikasi grah dana pinjam tanpa jaminan dan di urutan ke-64 adalah aplikasi pinjol badak kecil berarti kalau ada yang kecil pasti ada yang besar ya kan lanjut untuk di urutan ke-65 adalah aplikasi dana mantul Ada yang pakai aplikasi dana mantul Dan di urutan ke-66 adalah aplikasi tunai kilat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 tutup tapi buka kembali ya kan lanjut untuk di urutan ke-72 adalah aplikasi utua Indonesia di urutan ke-73 adalah aplikasi klik kredit klik kredit eh ya. dan di urutan ke-74 adalah aplikasi dana bull masih ada saja kemarin ini gua udah rilis namanya ini masuk lagi ya kan dan di urutan ke-75 adalah aplikasi pinjam tunai cepat cair guide dan di urutan ke-76 adalah aplikasi dana jaya di urutan ke-77 adalah aplikasi kredit digital di urutan ke-78 adalah aplikasi dana aku kredit dan di urutan ke-79 adalah aplikasi pinjaman aman burung unta, lucu-lucu namanya ya kan? Lanjut, untuk di urutan ke-80 adalah aplikasi pinjaman kredit piramida, dan di urutan ke-81 adalah aplikasi pinjaman keuangan, dan di urutan ke-82 adalah aplikasi uang pinjam, dan di urutan ke-83 adalah aplikasi pinjaman cepat jet LH. Di urutan ke-84 adalah aplikasi pinjaman XJet dan di urutan ke-85 adalah aplikasi Oranyai Pinjaman Cepat. Dan di urutan ke-86 adalah aplikasi 199 pinjaman Dan di urutan ke-87 adalah aplikasi pinjaman FC Dan di urutan ke-88 adalah aplikasi Pintek Kredit Online Cepat Itu juga ternyata pencatutan Oke ya jadi itulah tadi 88 nama aplikasi pinjol ilegal terbaru yang harus kalian tahu ya Apabila kalian hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ilegal Jangan panik dan kalian gak perlu takut Kalian terus langsung laporkan saja kepada pihak OJK Kita udah rilis dan kasih tahu bagaimana caranya melaporkan semua aktivitas pinjol ilegal ini Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan kalian bisa ya mengambil Kesempatan ini Untuk segera berbenah Dan mengumpulkan semua uang Oke jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh